Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban halaman 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, dan 113 Pada tema 2 kelas 4 Selalu berhemat energi Baik kita akan menjawab di halaman 103 Berdasarkan teks di atas analisis pertanyaan berikut ini Pertanyaan nomor satu, mengapa kita perlu menghemat energi? Karena sumber energi yang kita gunakan ada yang tidak dapat diperbaharui, jadi kita harus bijak memanfaatkan sumber energi. Pertanyaan nomor dua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Jawaban, tindakan yang sudah saya lakukan untuk menghemat energi. Berjalan kaki ke tempat jaraknya dekat. Menggunakan sepeda ke tempat jarak yang agak jauh Mematikan TV, kipas angin, lampu ketika tidak digunakan Berikutnya kita akan jawab di halaman 104 Pertanyaan nomor 3 Tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi Tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi yaitu Membiarkan TV, kipas angin, dan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan Pertanyaan nomor empat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Kita harus membiasakan diri untuk menghemat energi. Berikutnya di halaman 104 juga kita akan membuat peta konsep yang ada di sini. Apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Yang pertama, mematikan keran saat tidak menggunakannya lagi. Yang kedua, mematikan lampu saat tidur. Yang ketiga, berjalan kaki. Yang keempat, menggunakan listrik hemat energi. Yang kelima, mematikan TV ketika selesai menonton. Yang keenam, menggunakan kertas bekas untuk oret-oret. Berikutnya kita akan jawab di halaman 105. Tuliskan fakta-fakta yang kamu temukan pada tabel berikut. Hal-hal yang dilakukan masyarakat Yang pertama mematikan lampu saat siang hari Berikutnya yang kedua Ada warga yang belum menggunakan alat listrik hemat energi Yang ketiga Ada warga yang berpergian menggunakan kendaraan bersama-sama Yang keempat Tetanggaku selalu mematikan komputer ketika tidak digunakan Yang kelima Ayahku selalu mematikan TV ketika selesai menonton Berikutnya di halaman 105 kita akan membuat dan mengisi hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Baik yang pertama yang sudah baik adalah warga selalu mematikan lampu saat siang hari. Yang kedua ada warga bepergian menggunakan kendaraan bersama sama. Yang ketiga Tetanggaku selalu mematikan komputer ketika tidak digunakan Yang keempat, ayahku selalu mematikan TV ketika selesai menonton Hal yang belum baik adalah Yang kelima itu ya Banyak anak menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah Kemudian hal yang belum baik Ada warga yang membiarkan keran air tetap terbuka sehingga air terus keluar Yang kedua, ada warga yang membiarkan lampu teras tetap menyala di siang hari yang ketiga, ada warga yang belum menggunakan alas listrik hemat energi. Yang keempat, ada warga yang selalu menggunakan motor ke warung. Yang kelima, banyak warga membiarkan lampu halaman menyala di siang hari. Berikutnya kita akan jawab di halaman 106. Pertanyaan nomor 1. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah hemat energi? Jelaskan. Jawabannya, ada sebagian warga yang sudah melakukan tindakan menghemat energi, ada pula yang tidak. Pertanyaan kedua, apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Jawabannya, Akibat perilaku tidak hemat energi ternyata merugikan orang lain. Berikutnya di nomor tiga, tulislah saranmu. Sebaiknya sebagai warga negara yang baik kita harus menghemat energi karena energi yang ada jumlahnya terbatas. Yang kedua, menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi kita ikut menjaga lingkungan. Yang ketiga, menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan. Menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan. Berikutnya di halaman 107, Lani sedang berpikir bagaimana cara menghemat energi. Setiap hari dia pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya naik sepeda motor. Ayah Lani pernah berkata bahwa setiap hari untuk mengantar jemput memerlukan 1/4 liter bensin. Lani mencoba menghitung selama enam hari berapa liter bensin yang dibutuhkan. Bantu Lania. Ya? Baik, kita jawab langsung. Diketahui satu hari itu bisa menghabiskan 1 per 4 liter bensin. Nah, kemudian untuk 6 hari, berapa yang dihasilkan? Kita misalkan dengan L ya. Jawaban 1 dikali L sama dengan 6 dikali 1 per 4. Maka 1 kali L adalah L. 6 dikali 1 per 4 adalah 6 per 4. Ya. Oke, sama dengan 1, 1 per 2 liter. Jadi, satu hari itu diambil dari mana? Oke, yang satu hari ini didapatkan dari setiap hari. Berarti setiap hari itu sama dengan satu hari. Kemudian, untuk satu perempat liter ini kita ambil dari sini. Kemudian, untuk enam hari kita ambil dari sini. Nah. Yang ditanyakan itu adalah berapa liter bensin yang dibutuhkan. Inilah titik-titik ini artinya berapa liter yang dibutuhkan. Titik-titik ini kita misalkan dengan L. Maka L kita tulis di sini. Maka satu dikali L, ini caranya adalah mengalihkan silang ya. Satu kali L atau liter, kemudian enam dikali 1 per 4 kita kalikan silang. Karena ini adalah perbandingan senilai. Baik, sekarang kita akan menjawab di halaman 108. Amatilah pecahan-pecahan berikut. Perhatikan pembilang dan penyebut pecahan. Mana yang lebih besar pembilangnya atau penyebut. Baik, yang untuk 3 4 yang besar itu adalah penyebut. Mana penyebutnya yaitu 4. Kemudian yang kedua 4 per 4, yaitu sama besarnya penyebut dengan pembilang. Pembilang itu yang ini, penyebut yang bawah. Kemudian untuk yang 5 per 4, yang lebih besar adalah pembilangnya yaitu 5, dan penyebutnya itu lebih kecil yaitu 4. Berikutnya, arsirlah daerah yang menunjukkan nilainya. Jadi kita akan mengarsir kotak putih war yang di yang digaris biru ini nah cara mengasirnya adalah kita akan mengasir 3 per 4 maka kita akan mengaksir 3 kotak dari 4 kotak ini baik kita aksir dengan warna kuning nah itulah untuk mengaksir soal yang 3 per 4 berikutnya kita akan mengakar mengarsir 4 per 4 asalnya yang warna kuning ya satu, dua, tiga, empat Oke, Ber, ini berarti empat per empat Berikutnya, untuk yang lima per empat Maka yang kita arsir adalah penyebutnya ya Ingat yang diarsir adalah penyebutnya, bukan pembilang Oke, saya akan jelaskan untuk yang pertama ini Yang diarsir itu adalah penyebutnya tiga yang ini juga yang diarsir adalah penyebutnya yaitu 4 Nah, dan yang terakhir ini 5 per 4 Penyebutnya yang kita arsir yaitu 5 Mari kita arsir 1, 2, 3, 4, 5 Nah, maka inilah yang namanya 5 per 4 Berikutnya, apakah bentuk pecahan dapat diubah menjadi bilangan bulat dan pecahan? Nah yang ini apakah bisa diubah menjadi bilangan bulat? Tidak bisa ya. Kemudian yang ini apakah bisa diubah menjadi bilangan bulat? Bisa ya. Pada bagian pacan 1. Oke. Berikutnya yang 5 perempat apakah bisa diubah menjadi bilangan bulat? Tidak bisa. Oke berikutnya kita akan jawab di halaman 108 juga di bawah yang tadi. Cobalah kamu ubah pecahan campuran 1-3 perempat menjadi pecahan biasa. Baik, cara mengubahnya adalah kita tulis dulu 1, 3, 4. Nah, cara mengubahnya di sini. 4 ini kita kalikan dengan 1, yaitu 4. Kemudian, 4 kita tambahkan dengan 3 menjadi 7. Oke, kalau saya orat-oratkan, atau misalkan kalau adik, adik tidak diberikan jawaban seperti ini. Nah, bisa kalian jawab juga dengan cara yang lain itu 1, 3, 4. Sama dengan Ya sama dengan perempatnya kita tulis dulu perempat 4. kemudian empat 4 dikali satu berapa empat nah empat dikali satu itu kita tulis di sini empat kemudian tiga ini kita tulis tulis ulangnya itu empat ditambah tiga jadinya adalah 4 tambah tiga tujuh per empat sama ya Oke berikutnya cobalah gambar pecahan biasa yang menunjukkan pecahan campuran baik di sini kita akan Membuat 7 per 4 7 per 4 ini kan sama artinya dengan 1 3 per 4 Baik kita akan arsir 7 per 4 1 2 3 4 5 6 7 Maka ini berarti 3 per, eh, 7 per 4 Berikutnya, di halaman 109, cobalah kamu bagi antar pembilang pembilang dan penyebutnya. Oke, jadi di sini kita akan membuat pecahan pembilangnya lebih besar, kemudian penyebutnya lebih kecil. Misalkan, 8 per 3. 8 per 3 ini kita akan ubah menjadi dalam bentuk. Kita bagi ya, 8 per 3. Berarti 8 dibagi 3, yaitu 2. 2 itu hasilnya adalah nama di disini 2 per 3 per 2. 3 kali 2, 6, 28 2, 8. Jadi sama nih, 8 per 3 itu sama dengan 2, 2 per 3. Oke, misalkan tadi yang 7 per 4. 7 per 4 ini kita ubah. Jadinya adalah 1, 3, per 4. Oke. Okay. Mari kita lanjut ke halaman 109 juga. Apa yang dapat kamu simpulkan untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran jika penyebut lebih kecil dari pembilang. Oke. Okay. Sekarang di halaman 109 ini di sini kita diberikan contoh cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ubahlah pecahan berikut ke dalam pecahan campuran. Oke, pertama kali kita akan ubah dulu yang nomor 1, 5/3. 5/3 itu jadinya adalah 1 2/3. Kemudian untuk 7/4 itu sama artinya dengan 1 3/4. Kemudian untuk 12/5 itu sama dengan artinya 2 2/5. Berikutnya 37/3 artinya adalah 12 1/3 tiga ya sekarang bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa diskusikan kembali dengan kelompokmu caranya dicari perkalian penyebut yang mendekati pembilang terus sisanya berapa lalu dijadikan pembilang dan penyebutnya tetap masih di halaman 110 Ubahlah pecahan 1, 3, per 4 ke pecahan biasa baik 13 per 4. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Pertama kali kita terus dulu di sini per 4. Kemudian 4 dikali 1 adalah 4. Kemudian kita tambahkan dengan 3. 4 tambah 37 4. Jadinya adalah 7 per 4. Cobalah arsir yang menunjukkan 11 per 4. Baik, kita ubah dulu ini. Satu per empat ini menjadi pecahan biasa. Ya, jadi satu per empat kita ubah menjadi pecahan biasa per empat. Kita tulis 4 tambah satu adalah empat, ditambah ini tulis kita terus empat, ditambah dengan satu ini. Empat tambah satu adalah lima. 4. Baik kita akan jawab yang kita arsir satu, 2, 3, 4, 5 Oke itu saja ya tak. Sekarang kita akan jawab apa kesimpulanmu Untuk mengubah pecahan campuran dalam bentuk gambar Kita harus memperhatikan berapa jumlah penyebutnya Lalu menentukan arsiran yang tepat Berikutnya, apa kesimpulanmu mengubah bilangan bulat ke pecahan bisa dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu? Begitnya, cobalah kalikan penyebut pecahan dengan bilangan bulat, lalu jumlahkan dengan pembilangannya. Baik, di sini kita diminta untuk mengalikan penyebut pecahan dengan bilangan bulat, lalu jumlahkan dengan bilangannya. Oke berarti di sini kita tulis ya yes, 4 kali 1, oke sama dengan kita tulis dulu per 4 nya, kemudian 4 kali 1 4 tambah 1 adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5 per 4, inilah jadinya ya. Berikutnya apa kesimpulanmu mengubah pecahan campuran, ke pecahan biasa, bisa dilakukan dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat. Lalu jumlahkan pembilangnya. Bilangan bulatnya adalah yang sini ya. Ini bilangan bulat. Ini penyebut. Nah, ini kita kalikan 4. Kali 1, 4. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dengan 1. Itulah maksudnya ya. Baik. Kita akan jawab di halaman 111 juga. Setelah eksplorasi yang kamu lakukan, simpulkan. 1, apa hubungan antara pecahan biasa dan pecahan campuran? Jawabannya adalah pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berikutnya pertanyaan kedua, bagaimana mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran? Jawabannya dengan pembagian pembilang dibagi penyebut. Berikutnya soal nomor tiga, bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut pecahan lalu dijumlahkan dengan pembilang pecahan. Pertanyaan keempat, cara mana yang menurutmu paling mudah untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Dengan mengalihkan bilangan bulat dengan pembilang pecahan kemudian dijumlahkan dengan pembilang pecahan. Cara mana yang menurutmu paling mudah untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Dengan menggunakan pembagian pembilang dibagi penyebut. Sekarang kita akan jawab di halaman 113. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Sudahkah warga di sekitarmu menghemat energi? Jelaskan. Baik untuk pertanyaan pertama, nilai kepercayaan disiplin bertanggung jawab dan melaksanakan tugas. Jadi, untuk yang satu ini jawabannya yang ini. Kemudian ini jawabannya yang ini ya. Kejawaban sudah jawaban nomor dua sudah. Karena jika saya lihat bahkan sering saya melihatnya warga sekitar jarang boros dalam menggunakan energi. Berikutnya kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya menghemat energi. Diskusikan hal-hal yang dilakukan untuk menghematnya. Hemat energi untuk menjaga kelestarian alam sehingga sumber-sumber energi tak Terbarukan yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi tidak cepat habis. Hemat energi dilakukan agar sumber-sumber energi tidak cepat habis, agar bisa digunakan oleh generasi mendatang atau di masa depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.